Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Dengan belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Kali ini akan menyampaikan video pembelajaran Tentang materi-materi di sekolah dasar Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share apabila video ini sangat bermanfaat Untuk itu, marilah kita mulai video pembelajaran ini Kita belajar bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat tercatat sebagai amal ibadah Mari kita mulai belajar bersama-sama. Tema 1 Selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran 1 Tema 1 Subtema 1 Tentang Tumbuhan Sahabatku untuk kelas 6. Adapun mata pelajaran yang tercakup dalam Tema 1 yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS PPKN dan SBdP. Masing-masing yang dipelajari untuk tema satu adalah subtema 1. KD 3.1 dan 4.1. Untuk SBdP-nya adalah KD 3.4 dan 4.4. Mari kita langsung aja tentang pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pengertian ide pokok Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nama lain ide kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, yang merupakan kalimat penjelas. Inilah untuk pengertian ide pokok. Cara menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan pengamatan Langkah-langkah untuk menemukan ide pokok Yang pertama Membaca dari keseluruhan teks bacaan Yang kedua Memahami isi teks bacaan Yang ketiga Menemukan ide pokok ide pokok dalam dibuat skema berawal dari sebuah paragraf di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama kalimat utama di dalamnya adalah ide pokok atau gagasan utama kalau kita tarik ke atas yang awal adalah ide pokok dikembangkan menjadi kalimat utama dan menjadi suatu paragraf cara menyimpulkan teks laporan yang pertama membaca teks dengan seksama dua menentukan kalimat utama yang ketiga membuat kesimpulan dari teks Di sini akan kita bahas perbedaan teks deskripsi dengan teks investigasi. Teks deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Dalam arti ini, uh, penulis ingin membuat. Pembaca itu bisa melihat, mendengar, maupun merasakan ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu objek, suatu benda, suatu tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua menggambarkan keterlibatannya Panca Indra yang ketiga bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan ciri yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, Bentuk atau keadaan suatu objek secara terperinci, sedangkan teks investigasi adalah teks yang menggambarkan objek pada suatu peristiwa secara terinci. Laporan investigasi yaitu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, dan penyelidikan. Laporan investigasi ini dibuat berdasarkan fakta yang ada. Adapun susunannya atau bagian-bagian dari laporan investigasi adalah yang pertama adalah judul laporan. Yang kedua, informasi umum. Yang ketiga, fakta-fakta dari data yang diperoleh dan yang terakhir adalah kesimpulan laporan investigasi cirinya adalah 1. lebih lengkap dan terperinci 2. berasal dari wawancara berasal dari fakta-fakta berasal pura dari sumber informasi baik dari wawancara maupun studi pustaka Belajar bersama berbagi ilmu dengan channel Bambang suripno dengan sederhana semoga bermanfaat kita selalu beramal dalam memberikan tolabul ilmi Jangan lupa berikan subscribe, like, dan sharenya. Terima kasih. Mata pelajaran selanjutnya yaitu IPA KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif atau tak kawin dan generatif atau kawin. Secara vegetatif ada dua cara yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dalam perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ini sifat anak sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Terjadi penyerbukan Yaitu Jatuhnya serbuk sari Di kepala putik. Di dalam bunga Terdapat benang sari Yang merupakan Alat kelamin jantan Putih Alat kelamin betina Dan sifat Anak tidak sama dengan Induknya Perkembang biak vegetatif pada tumbuhan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Cara perkembang ini disebut juga sebagai perkembangbiakan tak kawin. Macam-macam perkembangan vegetatif, vegetatif alami, dan vegetatif buatan yang termasuk vegetatif alami adalah spora, dengan contohnya adalah tumbuhan paku lumut, sedangkan vegetatif buatan. Contohnya adalah mencangkok Mencangkok itu membuat atau membuang kulit batang dan kambium Lalu ditutup dengan tanah dan dibungkus plastik sehingga tumbuh akar Misalnya pada tanaman mangga, jeruk, jambu Vegetatif alami tunas Misalnya pada pisang, bambu Rizuma, jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, rumput, teki Umbi lapis, bawang merah, bawang putih, bawang daun Umbi batang, kentang, ubi, ubi jalar Umbi akar, singkong, wortel, dahlia, lobak Dan tunas adventif, contohnya cocor bebek sedangkan yang buatan stek daun stek batang okulasi mengenten merunduk dan kultur jaringan masing-masing contohnya adalah stek daun cocor bebek lidah mertua stek batang singkong okulasi menempel Biasanya itu tanaman yang kuat ditempelkan Untuk menghasilkan hasil yang bagus Mengantar menyambung Biasanya tomat yang berakar kuat Dengan tomat yang berbuah manis Merunduk Stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada, air, anggur, dan melati Dan kultur jaringan Perkembang bian, Secara generatif, ini biasanya memiliki bunga sebagai alat kelaminnya. Adapun bagian-bagian bunga, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, tangkai putih, kepala putih, mahkota, benang sari, bakal buah. Di dalam bunga, terjadilah perkembangbiakan secara kawin, yaitu adanya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel telur atau sel kelamin betina. Bertemu, maka terjadilah pembuahan dan menghasilkan buah dan biji, menjadilah tumbuhan baru. Cara penyerbukan pada tumbuhan ada beberapa cara yaitu penyerbukan yang pertama dibantu oleh hewan atau zoitogami. Binatang yang membantu penyerbukan ini biasanya adalah kelelawar, serangga, bekicot, burung. Adapun ciri bunga yang biasa dibantu oleh serangga adalah warna mahkota mencolok mahkota bunganya besar dan indah memiliki bau yang khas atau harum terdapat nectar atau kelenjar madu contohnya pada tanaman jeruk, pepaya, jambu, dan bunga kacang penyerbukan yang kedua dibantu oleh air atau hidrogami pada saat hujan, air mengenai serbuk sari Menjadikan serbuk sari tumpah Atau sehingga bisa mengenai kepala putih Biasanya pada tanaman ganggang. Penyerbukan yang ketiga dibantu oleh angin anemogami Ini angin menerpa jagung Yang melepaskan serbuk sarinya kemudian serbuk sari yang terlepas tadi terbang terbawa angin kemudian menempel pada putih pada bunga jagung lainnya biasanya cirinya adalah mahkotanya bunga kecil warna bunga tidak mencolok memiliki tangkai sari yang panjang tidak memiliki kelenjar madu atau nectar. penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami penyerbukan dengan bantuan manusia disebut juga dengan istilah antropogami atau antropofili yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia biasanya ini e, benang sarinya sukar untuk terlepas maka dibantu manusia untuk melepaskannya ditampilkan pada putik pada tanaman salak vanili semangka buah naga anggrek macam-macam penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri jadi bunganya satu Serbuk sari jatuh di kepala putik di dalam bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putih bunga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan namun masih sejenis yang terakhir adalah penyerbukan bastar serbuk sari jatuh ke kepala, bu kepala putih bunga lain yang tidak sejenis IPS KD 3.1 dan 4.1 bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga seperti bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Seperti pada gambar di atas adalah bunga kamboja. Ini di Pulau Bali dijadikan perlengkapan untuk upacara adat. Namun kalau di Kamboja, ini adalah Kampa atau bunga kamboja. Disambit ditemukan di Indonesia dan ditemukan pula di Laos Ini sebagai perlengkapan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Maka negara-negara yang berdampingan itu menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Yaitu Persatuan Negara-negara Asia Tenggara. Pada kali ini, anggotanya terdapat sepuluh, yaitu: negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kesepuluh negara ini membentuk suatu wadah sehingga terjalin hubungan kerjasama regional yang erat, karena anggota ASEAN memiliki kesamaan baik kesamaan pengalaman, kesamaan letak geografis maupun sosial budayanya. Kondisi Geografis Asia Tenggara Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra India dan Teluk Benggala berada di sebelah barat, Laut Cina Selatan berada di sebelah utara, dan Samudra Pasifik berada di sebelah timur. Sedangkan wilayah daratannya terbagi menjadi dua yaitu, daratan yang berbentuk semenanjung. Yang kedua, berbentuk gugusan kepulauan. Daratan yang berbentuk semenanjung yaitu meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Sedangkan yang berbentuk gugusan kepulauan. Filipina Indonesia Malaysia Timur Singapura dan Brunei Darussalam Materi pelajaran berikutnya adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1 Sikap yang mencerminkan nilai sila Pancasila terutama kita pelajari sikap Sila Pertama Dari Pancasila Nilai-nilainya meliputi Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa Serta menjalankan perintah Dan menjauhi larangannya Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Yang kedua Saling menghormati pemeluk agama lain Memiliki toleransi antar umat beragama Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama Dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain Kita lanjutkan dengan Sikap yang mencerminkan nilai sila kedua dari Pancasila Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tinggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang terakhir, saling menghargai pendapat masing-masing. Sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga dari Pancasila. 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia Yang ketiga cinta kepada tanah air Indonesia Yang keempat mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi Yang terakhir berjiwa patriotisme dimanapun berada Kita masuk ke SBDP KD4 3.4 dan 4.4 Yaitu masalah Membuat patung Nusantara Langkah-langkah Membuat patung Nusantara 1 Siapkan bahan Tanah liat terlebih dahulu Sudah diberi air Secukupnya 2 bentuk kepala dan badan patung menggunakan tangan Yang ketiga, bentuk dan tempelkan bagian tubuh yang lainnya Seperti kaki dan tangan ke badan patung Baru yang keempat adalah mengukir bagian tubuh lainnya Seperti mulut, mata, hidung, dan lain-lain secara lebih detail menggunakan alat sederhana apabila patung sudah dibuat dan patung sudah kering maka tahap berikutnya adalah pewarnaan patung setelah patung tanah liat kering diberi warna agar terlihat menarik untuk itu diperlukan peralatan yang pertama adalah bahan Kita siapkan bahan cat akrilik atau cat minyak sebagai warna sesuai selera Dua, koran bekas untuk alas bekerja Ketiga, air untuk campuran Dan keempat, patung nusantara yang telah dikeringkan peralatannya yaitu kuas baik kuas besar maupun kuas kecil tergantung kebutuhan yang kedua adalah valet atau wadah lain untuk mencampurkan cat langkah-langkah pewarnaan satu campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya yang kedua aduk dalam valet atau wadah lain secara merata. 3. Pastikan patung nusantara sudah kering sempurna. Yang terakhir, warnai patungmu sesuai selera. Demikian tadi materi pembelajaran tema 1 subtema 1 yang kita awali bahasa Indonesia IPA IPS, PKN dan SBTP. Namun materi semua pelajaran tadi tercakup dalam satu tema yaitu tema 1 dan subtema satu khususnya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar. Semoga selalu sehat jangan lupa berdoa semoga apa yang terjadi kali ini segera berlalu dan kita bisa belajar kembali dengan sempurna terima kasih kita lanjutkan materi tema 1 sub tema 2 pada pertemuan berikutnya wabilahi taufiq wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh